Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi dengan Ahmad. Anda skor delapan Di video kali ini saya berada di persawahan ya. Laki lihat lihat sawan. Badinya lagi bunting bos. ada binatangnya tuh. Jadi ya, fase-fase ini biasanya rawan itu ulat. Ulatnya kecil bos. Jadi masuknya diantara sela-sela ini. Nih. Nah kalau pakai buntingan sini. nih di sini nih sela-sela ini. Jadi, usahakan. Penyemprotan secara berkala dan untuk walang sangit. Ini walang sangit nih. Aduh, mana walang sangit? Eh, walang sangit. Oh, walang sangit. hama yang dibenci petani. Kurang enak aja nih. Biarin terbang aja. Petani lagi tangkap sawinya. Bu tani mandan. Lumayan sih membasahi. untuk daerah kami tidak seragam ya ada yang udah keluar padinya ada yang baru tapi untuk keseragaman varietas untuk tahun ini hampir merata, Di samping cepat panen juga. dimunculkan muncul lama itu, hmm. tadi muncul sekitar 4 bulan panen, empat bulan lah kurang lebih. Wow, indahnya persawahan. Nah, setelah batik sudah keluar ini untuk masa pemasakan buah terus sekitar sebulan. Jadi, kalau cuaca panas cepat. Tapi kalau cuaca hujan terus agak lama, oh ada binatangnya. Ini penjahat buat para petani. Ini kalau diobatin paling buah ini. Walang sangit. Ini walang sangit, mangguni nih, bulan nanti kalau udah disemprot datang lagi besok bawa temennya lagi <h -hati> ada tanaman genget bos Sih, kejaksaan teman pinjet hai, hai, ini saya nah, tidak kita... seperti masak enak nggak ya. ya? Maya nanti di pesawat akan tanaman Enaknya diapain yang bisa genjer? Kalau di tempat saya ini namanya genjer. Kalau di tempat kalian apa namanya? uh Dalam, ya bor. Murah meriah nih, kalau di pasar itu. 1000, 1000. Genjer. Eh. aduh. Sekian dulu video dari saya. Tuh lihat, lumayan kan ada tanaman genjernya. mantap bos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh